Thank <laughs> you. Terima Pintu tutup tu! Siap, lupa gua! Aku mau beli makan nih, Klis. Lu mau nitip enggak? Iya, gue nitip dah. Satu mau juga lapor nih. Ya udah, gue jalan ya. Yaudah, hati -hati, nih, ya udah, hati-hati ya, ya. malam apa anshel rumahnya serem banget ini malam jumat man ya elah sama hari aja lu lupa biar aja lu orang lupa lu sialan banget ini kita ngeronda ya iya gue takut aja nih kalau ketemu sama kuntil biang kuntil biang aduh Bukan pending disko kok ini Mat Mat Mat, mat. Olo nono siapa Nomat Olo nono siapa Nomat oh, Nono Sorry tangan gua kena muka lu Set gua abis nyolek apa Setelah lu Bukot tel acu Siapa itu mat? Ini maling, itu apa setan mat? Kagak tahu juga itu ya. Lalu coba yuk kita peranin lah. Ma bang, Lu anak mana loh? Nggak bang, Nggak bang. Nggak bang. Nggak ngapain bang. Lu Bang? ngapain Kenapa lu? Nonton doang. Saya cuma nyariin warung nasi goreng, Bang. Mana ada nasi goreng enggak gini ada di sini ada yang bener loh, yang jujur. Udah buru lu sana lu. Beneran, Bang. Cuma nunggu nasi, nasi goreng, lewat, Bang. Ha, ayo udah sana dah. Sialan banget di malam. Perasaan gue cuma nunggu nasi goreng, malah disangkai maling. Sialan banget tuh pada orang ya. Aduh. Oke, Ini gue berhenti di sini serem banget lagi tempatnya aduh siangat banget dah dimana lagi nih tempat serem banget Awas <San -teman> <San -teman> lagi Beritikin aja dulu. Nah, lu lah lu udah di sini aja deh. Kapan nyampe Mana makanan gua? Udah ah, bis Makanya gua pulang Tau gak, tadi gua di dapur Buat bayang hitam ini, Nah asli, nah yang please bangun please lu ngapa tidur depan pintu siklis bangun please please bangun bangun